supaya kalian dapat masuk surasehat yang disampaikan oleh Habib nanti. Habib ini kau asing lagi bagi kita, yang sudah mungkin sudah yang keempat yang kelima masing kemarin. Nah, ya, ya tadi sambil ma makan ditawarin nabi bisi di Habib, jadi wah sesanggup nah, nah. tiap tiap. Nah, jadi kepada Habib disilakan dengan hormat. Halo, Halo tes dua acaranya <tik> antik nih, <ne>. terbiasa <tik> <tik> Sidin santai ya kalem Siddin, ya. masalah, hanya ini biasanya dua acara itu tegang, terus ngangangang, nah, gitu biar gitu. <tik> tapi Sidin kada masalah, kita doakan Sidin mudah, banyak umur, <tik> sehat walafiat. amin, ya rembal, alamin, lulun sudah berapa kali kesini, muyak, muyak ya, ini-ini, jarang dilihatimu hanya, Ya kak, ada lagi ngundang Ulun ya. Banyak aja yang lain lagi. Wanang-angan-angan aja ini. Ayo, kalau ya, ya, nggak ada lawas, teman-cewek. Ya kak, oh ya benar ngantuk nah. Siang ini Ulun ke Palehari, kena malam Ulun ke Kapuas. Besok Ulun bagi acara habis abstus siang langsung tulak kesengatak Kaltim lima hari Arif. di sana, makanya jangan ada lawa-lawas, lawa uyu masya Allah, jadi setumatja, ya, ya. ya kan mungkin lawa -lawa. ini saja ya. yang dapat disampaikan. Jangan <laughs> <sharp> tetap ketampar tamparnya. Nyempluk wah ini nyataan disamui orang dah. <sharp> ya. <sharp> ayo. Ayo. ayo, yang semangat ibu-ibu yang semangat ngat, ya kan? Ya ya duduk-duduk di di sana tuh bapak nganggak-nganggak berdua santai-santai di santai. pendir orang itu <tuk> <tuk> makanya juli kenapa punya ada acara ya, tuh di kampung jadi satu nah rame hey, oh, oh. itu yang semangat acara oh, oh. tuh biar meriah oh, oh. jadi seorang oh, oh. tuh oh. ada percuma oh, oh. boleh oh, punya jauh-jauh oh. rumah-rumah itu bapak oh. Pak oh. ya. Ya. Ya, ya yang yang yang pembiniannya bimian di sana macam maulid di sini ceramah di sini baik ceramahnya di pinggir sungai bapak ya kan pam boleh pulik boleh Ulama mana di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Yang menyoti salam mudah masuk sorga. Yang kada mudah masuk angin. <tid> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah Wata sulul nafahat البركات barakat لم lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wa barik wa sallim taslimat a'udzu billahi minasy syaithanir bismillahirrahmanirrahim wama illa rahmatan lil alamin. amma ba'du sadatina al alawiyin Wabilus Al Habib Abdul Ghadir Al Haddar, Al Habib Mustafa Al Haddar, ulun seorang, para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabilus guru-guru guru. Guru siapa ni ulun nih? Hah? Oh tahu eh. Guru terandes ke Haji Muhammad Sarbani MM maju mundur. Guru di higa ni. Guru Dokter Andes kayak Haji Jam Ani bin Jam Dinding. <tid> Tadak, no, no, no, no, guru sebelahnya tuh. Hah? Oh guru juga kah? <tid> guru. <tid> Hah? Hah? Oh iya kah? Oh bapak <tid> ada sini Ada aja ini lah. aja. bapak lah. Oh, tulahan juan, <laughs> ya kan? Ah dan guru-guru yang lainnya, guru haji, ya guru haji, ya, haji. ya kan? Lain juan nih, <laughs> mantan pembakal hari Jadi boleh tahun 45 jadi pembakal, boleh zaman belanda sudah jadi pembakal, ya. <laughs> nah, jangan tertawa, <laughs> pampar nih, ya kan? Dan para pejabat pemerintah, bapak, bapak bupati dan wakil bupati yang ada di rumahnya masing-masing, bapak lurah, bapak camat, bapak pembakal, Nah ini hanya nih ya, pembakal, pembakal pembakar bunglai. Ini karena ada potongan lalu. Dengan <tik> <tik> <tik> <tik> nah, menunggu, ada yang kayaknya jambalai <tik> buahnya nih, Pak. Dengan jambalai boleh nih, rombol nih. jadulahan KTP DP, bale buahnya nih. Ya kan. Nah dan Bapak RT yang alhamdulillah RT-nya kada pernah duduk di muka pasti di belakang menjaga nasi punya ada lebihan di basinin Bulik. Itulah karyawan RT mulai zaman bahari sampai uin. kenapa panitia. Alhamdulillah. Ya kan. Yang kalau lo lihat di tipenya penitiannya sedikit kada bermodal. Karena kembangnya bekas di kuburan dipinjem sudah layu benar layu benar sudah kuning nanti nana kada percaya ke bia nah nanti nana ada bagai. Ya. ini rupanya bakas di kuburan dipinjam kena dibulikan pulang ke kuburan Iya bendung lain ini bapak, bapak. bapak. kada modal lalu ya kak nah sepanduk ke dada sini nah mana ada tapi ya Alhamdulillah Alhamdulillah jiwanya ke dada napal biar aja kada bapak ya kak yang nyata tegurang jatah kan ya kak nah duit tak kurang duit kas, kas, kas, kas. ya kah paling de guru banyak ke, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya hadirin wal hadirat pencinta baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan berkita tradisi lawan kita seberataan ketika masuk bulan Rabi al-awal ataupun di luar pada Nabi al-awal mentakdimkan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu yeah, alaihi banyak orang yang bertakon lawan ulun bib ini sudah lewat BP bulan Rabi al-awal jalan bangna Panyol Ya, kanu anu, anu Beper. Beper. sudah lewat BP bulan Rabiul Awal. Jadi kita BP kada anu jir. apa nih? Kurang anu artinya kurang serak kurang nyaman di hati jar. Jir. siapa jar ini? Ha? orang mentakdirkan hari kelahirannya Rasulullah tuh sampai kiamatkah kah? Kada baampihan. Ya, kan? tuh jadi imam musyrifa inna fadla laisa lahu hadiy wa yuriba an bifami. Seandainya kita mengesahkan tentang kemuliaannya Rasulullah sampai Bilakah ada habis habisnya? Al Habib Ali Hamshid itu beliau mengatakan walatafanuniyawasfihi biwasfihi ya fenas zaman mafhihi malam yosafi hancur sudah dunia ni rata dengan tanah. Khabar ada lagi manusia yang hidup di dunia masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Apakah pantas? Pantas. Karena Rasulullah itu manusia yang agung. Apabila saja kita memuliakan Nabi, bukan cuma sekadar Nabi allahwalajah, memuji Rasul setelah keluar daripada bulan nabi awal kada lagi kita mau nabi rugi hidup, apa nah amin, rugi hidup, amin ya, berarti sini kita tuju rugi ini, kayak aja aja lah, banyak umur sehat luar biasa, bapak, bapak. bapak. bapak. bapak rugi gak ada, apa, nang rugi malah beruntung kita Alhamdulillah ya kan, tuh jadi Imam Junid Al-Baghdadi, ada yang patuh kah? Ya imam Junid Al-Baghdadi beliau mengatakan nabah jasidin ya kan, orang yang mahadiri mengadakan mengagungkan hari kelahiran Rasulullah jasidin, itu orang yang sangat mulia jasidin, orang yang sangat beruntung jasidin, hidupnya dunia akhirat kenapa jengang? kuyuran. <guruh> ya, kan? Eh Ini anu pe kada anu pe sudah-sudah lewat PP kada anu PP jar kada usah kin ya sudah lewat ni bulan-bulan awal ada jua nang kayak itu eh. Eh apa nang ini kada pahamnya bingung. Iya <guruh> kan? Nabi itu sampai bila kah sampai kapan kah sampai bila kah setiap detik setiap apa kita memuji Rasulullah itu beruntung kita keuntungan yang sangat luar biasa berkat kita seberitaan memuji Rasulullah. Buktinya nya apa kita baca selawat memuji Nabi. Ya lah baca selawat memuji Nabi. Amunya bulan Rabiul awal di kita apa di luar pada Rabiul awal kita sulampeh memuji Nabi. Berarti apa selawatan? Nah, pengang. Bapak. Ha, tak. ini orang yang pemikirannya sempit. Pemikirannya sempit. Nah, itu tuh, Bender, tuh. Ya, kan? Orang muji Nabi ini sebab bibilah Karena apa Bib? Eh, Rasulullah tuh eh? baik. Nabi selawat hidupnya yang dipikirkan Rasulullah umatnya. Sampai hendak meninggal Nabi, yang dicari sama umatnya adalah Rasulullah mencari istri beliau. Adalah Nabi mencari anak Sidin. Ada. Adakah Rasulullah mencari sahabat? Kan ada, ada. yang dicari? Aina ummatiyah. Aina ummatiyah. Mana umatku kata Rasulullah. Sholat, sholat, sholat di Sidin. Nah umatnya yang diingatakan. Makanya beruntung kita mempunyai Rasulullah. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beruntung luar biasa. Nabi yang sayang lawan kita, Nabi yang cinta lawan kita, makanya dikatakan dikatakan bi Muhammadin damatnal afrah wa qulubuna fi zikrihi tartah hazal jamal wa na la yusuf bathu muliat limadhi sifatil alwah. Fahamlah derepen hati kita akan menjadi tenang hati kita akan menjadi tenteram dengan kita menyebut nama baginda kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi seorang rasul yang memiliki separuh daripada kebanggasannya nabi Yusuf alaihi salam nabi Yusuf tu bae buas kurang lebih bubuhan bunga ini nih wananto bujur bubuhan pau kata nih pau Pauk atau nikai, hah? Ha? Pau-pau atau balai, bukan jalan rusak sak. Jalannya rusak lagi, ya kan? Ya, bapak kurang lebih lah, sedikit gitu nah Bapak daripada kada diambung-ambung, kalau pinas Nah baik diambung. Ya kan? Nah, Nabi Yusuf tuh bungasnya. Orang dewek-dewek nih bang dikit. Ya Sabarok ke bungasannya Nabi Yusuf, itu kada ada napa-napanya dibanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kulitnya Nabi itu baik putih kemerahan. Abyadul ghuni musarraban bihamrah wa as-jalbini hasanahu sya'ruhu bainal jammaati wal wafrah. Rasulullah kamera merahan rambutnya nabi panjang hidungnya rasulullah mancung Alfi Al fimimiyul faminuniyul hajib kayak huruf alif hidung nabi hidung Jim. pian huruf ba itu mun rambut lang kada tempeleng <ne. tosan> Ya kan, ninja kadang-kadang manusia merasa pemujurnya aja lagi, duh itu Bah, merasa hebatnya lagi, merasa pemujurnya, merasa sempurnanya sudah, oh ulunah paling sempurna gak ada lagi. Mbah. alahan pada Tuhan lagi. Oke, manusia tuh merasa hebat, manusia orang merasa sempurna, berarti kita ini alahan pada Tuhan. Eh, eh, karena Bapak eh, eh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah ta ta ta Orangnya yang hebat, orang yang sempurna kada pernah merasa Rasulullah merasa hebat, kada pernah. Adalah Rasulullah mengatakan, aku yang paling hebat diantara kalian. kalian ada, ada, ada. Ada, ada? Kada. Ada, ada. Adalah kada, ada, ada. Kita <tuh>. nang motongan ini nih. Ya, yeah. kadang-kadang merasa, wah, banyak banget, ya, merasa banyak itu ya, merasa kampung banget, ya, merasa banyak banget, ya, merasa banyak banget, ya, merasa itu, banget, ya, merasa banyak hebatnya itu, merasa banyak kita hidup itu pak, banget, ya, lah padi. padi, itu ya, merasa tambah, tambah nunduk Banih, tahu banih lah, banih itu tambah tinggi, banih itu tambah paham tambah tinggi tambah nunduk Dunduk. Dunduk. artinya apa beb tambah kita dihormati orang tambah kita menjadi tokoh-tokoh masyarakat tambah kita tawaduk ya kalaulah, lah so, kenapa orang ketujuh lawan kita coba ada Rasulullah siapa yang ada ketujuhlah Nabi Nabi itu sifatnya apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itulah sifat akhlak Nabi Muhammad SAW makanya Nabi itu batas dijadikan contoh Wah, ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Paham? Eh, lagi, ulang ya? Tulis di muka rumah, Bian. Kalau perlu, tulis. Banyaknya eh, eh. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Mana pada tahu? Ramadhan, <tuk> <tuk> ya? tapi kalau Rasulullah wow, luar biasa, Nabi, pak Nabi is the best people. Ya, pahamlah lah <tuk> Bapak, Mbah, emang ada memulai ini bahasa Arab? Eh, eh, ke mana? Eh, eh, eh, eh, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, ya kan? Belum tuntung lagi, <tuk> Bapa, tak ada manusia selain Nabi Muhammad SAW. Tak ada ada. Ya kan? Ah, manusia tu hidup Rasulullah, tu hidupnya kayak apa beb? Nabi tu hidupnya sederhana. Kena mau berlebihan Rasulullah. Itu Nabi. Ya kan? Gunung hendak dijadikan emas. Kena mau Rasulullah. Coba ulur. Eh, kelengkeng nikan solo jadi emas hakan. Apalagi gunung sih kan Ha, ya kan? ya kira-kira hapon kayak itulah, hah, kada saya jauh-jauh kelengkeng ini ya, ya disulap jadi mas hapon lah, kelengkengnya, disulap jadi mas hapon lah, nyata eh sampai itu bang menjual <menikmati> uang lah. Mbah bang, api, <laughs> ah, tapi Rasulullah, ada mau Nabi, Nabi itu hidupnya sederhana, makanya Rasulullah mengatakan, Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku kata Nabi Muhammad SAW, kadang ada dunia, ada kita nih kadang-kadang dunia jalan dicari ibadah luput, dunia jalan dicari sembah yang luput, Ya kan, padahal kenapa hidup di dunia nih numpang mandi, numpang guring, numpang makan, numpang bagawi, sholat, amun, ya munya ada waktu, maksudnya kayak ya kan? Ah, numpang bagawi, numpang mandi, numpang, mandi, numpang guring, numpang apa lagi? kenapa nih? Punya hujan? Ya kan? Numpang mandi, numpang guring, numpang bagawi, nah, apa lagi tadi? Hah, <tuk> di muka Jakarta nyambung <tuk> nih pendiri, pelagi <laughs> oh, <tuk> no, no, no, no. Nah, ya dah. Ini, ini pintar nih Yang anak lain kada pintar lalu. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nopang no makan, nopang guring, nopang pegawi, nopang. <tuk> <bang>. Sudah. <tuk> <tuk> ya karena nyambung aja sekalinya padahal suruhan Allah tuh wajib tuh apa yang disuruh Allah surga wuih ya kan wama atta kumurassulu fahudhuw wama nahakum anhu panthahu apa yang diajarkan Allah subhanahu wa taala diompati yang disuruh tinggalkan jauhi renai apa nah, nengalih nengalih ya dak kan? ya pak kan? ya kan? ya kan? ya kan? coba apa apa tuh karena Allah punya apa apa karena Allah nyaman ya kan Begawi karena, karena Allah. Allah ingat sudah waktunya jam 12 jam 12 waktunya Bang, bang duhur, duhur bisa saja ambihnya Begawi abih, kenapa Beb eh, karena Allah, Allah. karena Allah lain juga apa penhadir ke sini nah karena Allah dapat pahala biar seratus pahala dapat. dapat berjalan dari rumah ke sini. ini seratus pahala dapat menyuruh rumahnya jauh tambah banyak pahalanya rumahnya barak bang beb supaya banyak bahannya dipanggil ini. Ini ini ini ada kisah, nah, cuman kan. lo. Lo, lo, lo, lo. nih kisahnya ada, makan jolong kisahkan karena kisahnya ada, mau kisahnya kadada, kadamu mungkin jolong kisahkan karena kisahnya ada, jolok nih kisahnya kayak ini, baik, nih kisahnya adalah, ada, ada, ada, ada, lo, sambil main benar ya, jangan tertawa apa, jangan tunggu lagi nih, kayak, nih, <laughs> Nih, kisahnya kayak ke ini, bye. Kisahnya nih ya, ya, ada Kak, Kak, Kak, guru ada guru bisi santri Kak, Kak, Kak, Kak, Kak, Kak, Kak, Kak, Kak, santrinya guru gak ada kan santrinya guru nih Santri Ya, apa tuh nih? Ah tep buntal sudah lah, kadang ngalir Ada guru, misi santri, dua ikung Nah, ya sudah kayak tujuh, kayaknya Temp-tep buntal, paham, bian Ya, nang dua ikung ini, santrinya guru Harannya Dara-dara Oh, lo Nah, katakanlah haranya siapa bib? katakanlah haranya Ali Lawan Umar. Ada satu guru bisi santri doaikung haranya Ali Lawan Umar. ya si Ali ini bisi kabun singkong bingung kumbili alias Yas jawa. iyalah <terusaha> <tid> Ben gumbili alias <sukat> Jawawung, si siusung-sung, si Ali ini tulah kekabur, kenapa? Memanen gumbili itu deh. deh Setelah dipanen itu gumbili, gumbili, si Ali ini kan ingat lawan guru, guru. Eh, eh tabarukan deh. anak mau guru aja, gumbili, ha, memberi sidin hadiah, gumbili. Nah, ya kah? Ha, Ringkas cerita, itu gumbili dibawa lawan Ali ke wadah guru, atau lawang, tuk-tuk. Assalamualaikum, alhamdulillah dibukakan lawang lawan gurunya ya yeah, yeah. sekali lihat tiarli dah ikam kali enggih guru malawasnya ikam kada kemari le enggih guru eh ulun hau hau hau hau hau hau hau hau hau Oh, kumpili tadi dibawa ke dalam, bapender si guru nih lawan bininya. Oh, biniko, iya, guru tadi. Oh, biniko, oh, oh, bapal nih <laughs> ya kan bapak, oh, bapak, ya. bapak, guru bapak, deh, ya kan? bapak, oh, bapak, Nih si Ali datang nah membawa bapak, bapak, bapak, kita Ali bapak, kita bapak, hadiah, beri hadiah. Oh ya kan? Eh bisa. Eh, bisa. Tapi, Tapi apa nang bapak, Eh semalam mana -mana kita ada kalau bapak, orang, orang kambing. Orang kambing. Nih. Aya apa ya, kalau kambing iya. tuh jaga unjuk sudah lawan Ali, Ali. kasian sih deh. Ya, ya, ya, Jadi cerkup guru tadi. Aya kak, Daripada kita koler baik kita unjuk jalan alis sudah. Nah, kambing, kambing, kambing tuh Berian orang, orang dijulung pulang lawan guru. guru, lawan Ali Masya Allah, Ali datang ke wadah guru, mengenakan baik-baik. Datang ke wadah guru membawa gumbili buliknya yang dibawa kam, buliknya yang dibawa kam, kambing. Paham, paham. Ulangi lagi, Kak. Ulangi lagi, biar ben paham. lah Ali datang kepada guru, membawa gumbili buliknya yang dibawa. Kam kambing dah bulik si Ali. Sampai tengah jalan, terdapat lawan si Umar Umar terdapat lawan si Umar lalu ditegur lawan Umar umang, dari mana kam aku umang, umang, Kambing tuh bang diberi guru. <tuk tangan> Kenapa jadi kambing diberi guru? ulun membawakan Bersambung sidin gumbili, <tuk tangan> bensin kong alias di <tuk tangan> dijulungin sidin. Kambing. kambing. <tuk tangan> Pak jar umar. Umar, umar umar babi keng, Umar babi keng. <tuk tangan> Pak Umar ini nih ali jadi datang ke wadah guru membawa gumbili, buliknya yang dibawa kambing. Kayak apa kalau ulun tukarkan guru tuh durian? Jangan-jangan ulun ini bisa dibawakan sidin sapi ini nih Nah mulai dah Umar. Ya kah, si Ali bulik ke rumah, si Umar tulah ke pasar. Lu karena Beb? durian. nukar durian. Sama kayak ulun, maka durian bini lah larang bae. Ada sama lang ulun nukar durian. Wah, 75 sebuting. Beraputing nukar. Wah, sekali dibuka di rumah buruk berataan. Kurang ajar banar. Habib dimule. Apalagi kada Habib. Bagin Ha, maka durian Wheeler Larang, larang. ditunggu kan, kan, Umar ke pasar durian nang nangka nang bagus. bagus. Masya Allah, harapannya apa Bah, bah, bah bulik, bulik yang dibawa sapi bau Ali jalan kambing bagus, bagus. bile. ini sapi Bili. jadi jauh ya bah, baik aku bawa mobil ya. jadi bawa mobil pickup. Umar siapa tahu kena buliknya dijulungi sapi, dan kadang di alih lagi mbak mobil. Bili. Ya, lah. Tula. Tulak, tulak sumar ngeng sampai tengah jalan, jalan. ada mu kendaraan. Tititititit Umar ini mm, yeah. kesah di jalan, kesah di jalan ini, ya yeah, kak. Nah, lalu ke pinggir, karena Umar Ya, karena belok gang masuk seret, belok kiri. Nya belokan itu baik dua aja. Nya menyakad kanan kiri. Itu aja belokan itu. Karena lagi, ada lah belokan ke atas. Ada ada. Mbak Ah, belok Umar masuk ke guru Katok Lawang pulang si Umar, umar. Rumah guru mah guru Kau ke kau Lawang lawan guru ke kau ke Kau ke kau ke Kau ke kau ke Kau apa kau ke Kau ke kau ke Kau ke kau Sapi, sapi, sapi. Maka duriannya banyak sekardus. Isinya berapa tahu Ya kan sekardus. Ya kan guru nyaman duriannya nih guru serpih gue hadiah hadiah hadiah gue. Iya gambar, enggih diambil lawan guru dibawa ke dalam. Bapender si guru nilon pininya, obi kok Kamu nyamet. Obi oh, Nico, <laughs> oh, <biniko. laughs> oh, <biniko>. Ya, Nico, <tuk> jangan ujar guru tadi deh, ya kak. Nih si Umar datang Umar nah Umar datang mbak Durian, harap pada Ali tadi dibawaan, Ali tadi mau kembali, ya, si Umar nih mbak Durian, kayak apa kalau Umar nih kita unjuk hijau hadiah kasihan sedin. biar sama kayak Ali tadi, ya kah habis eh, bisa <hah> Tapi kenapa nih unjoki ada lagi habis dah? Ah, kambing ah, ah, sudah kita unjuk kisah, sudah lawan nih. karena bisa lagi. Ah, jadi jadi gulu Eh, kain aja sudah daripada karena Dani bawa Umar kasian. Kayak apa kalau gumbili berian Ali tadi? <laughs> gumbili <le>, <laughs> berian. <laughs> Gombili berian Ali tadi, kita unjuk aja sudah lawan Umar. Ya. Wah, tuh, iya, iya, iya, kalau lalu lawan lawan guru iya, keluar iya, lawan Umar Umar hati. Bah, iya, hati iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tadi iya, iya, di iya, iya, iya, iya, iya, iya, li ikhlas karena Allah datang kepada guru yang dibawa gumbili buliknya membawa kambing Umar karena kada ikhlas bukan karena Allah datang kepada guru membawa durian buliknya yang dibawa gumbilinya ah ali maka lillahil yaqin wama kana yang yanhadin sesuatu kalau karena Allah maka jalannya akan nyaman mulus karena hambatan tapi sesuatu kalau bukan karena Allah maka akan Andas di tengah jalan nah, ah ada kesal lagi kesan nenek nenek tuha neneknya nih sudah tuha mana dan ini anom ada dan anum ada kesan nenek sudah tuha nenek ini hendak benar tulah haji mudahan benar tulah haji berdatar mudahan benar tulah umroh berdatar bayar ya. Naon opat ulun kah? November, Januari, Maret tulak saben bulan, saben taun, kali, lima kali setahun tulak. Berapa harganya, Mbak? 32.500. Berapa hari, 16 hari. Oh, 40. 40 waktu Madinah. 9 hari di Madinah, 5 hari hari Mekah. Hati-hati, weh ini banyak travel-travel nipu-nipu, banyak hati-hati ya kak biar kadang empat ulun kalian silahkan jatulak ha, hati-hati cari hati -hati, travel tuh, tuh, tuh berapa kali sudah da. banyak nipu-nipu ada tulak? tulak ada yang sudah empat kali lima kali semingh <tuk> hajar ada berangkat-berangkat ada juga ada juga <tuk <tuk <tuk hati, -hati weh nih pak urusan duitnya hati weh nih ya kak ha Enak ya namanya nopor nopor ulun bisa aja Bian hubungi ulun, ulun. tuh nomor ulun ada aja di botol di mana tadi, tadi nih, nih, nih, nih, nih di Banyu tadi ada nih, aja nomornya ya kan punya kada rumah ulun di Irigasi itu. Itu, itu nyebrang irigasi bukunyong ada bahan-bahan ya kan ya ya ada Nenek Tuha, hendak benar tulak haji, hendak benar sih di mulai bahari. Tulak hajinya tuh pengenannya tuh mulai bujang, sampai jadi nenek. Artulah tulak aja lagi. Ya kan? Karena beb? Tunda. Kada? Bahvale. Ya kan? Hendak benar tulak haji. Dah, Subhanallah. Nenek ini keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, gak tak ada yang ditukar belum sampai ke tujuan nenek tadi ini bisa rempet mobil bisa rempet mobil mobilnya menyerempet nenek nenek jadi rempet mobil <Divulkan> mobil, mobil, nih, pinanggangan nggak bertahan, katanya. Mumpung ya, serempet mobil, mobil. Lalu gugur nenek tadi, gugur lalu yang menyerempet tadi turun. Bapak dah lawan nenek, nenek tadi, tadi, Mama haji. Hai. Kapan? kada bapak Kapiar Mama minta, maaf haji lah. Ulun, tahu Om kalau ada pian, kada tahu jadi jarnen nenek tadi. Oh, Mang, Mang, Oh, eh, Oh, nilai haji jangan di haji anak, anak, anak. jangan itu orang bahari pak orang bahari, bahari, bahari, bahari kayak itu mau bahin nih sudah ajak kopi haji hehe orang ajak nih undang nih haji tau kan ada juga neng kayak itu mencakar di kiai haji tarik ada juga neng itu di mana bunglai dan sekitarnya mbak bang jadi sini nih ini mbak ada oh nih lain haji jangan di kiai haji jangan Ya, Pak. Rupanya hati orang nang marah tadi, pilihnya terbuka, pilihnya sokok sudah. Ya, kan kalau mengatakan nenek sudah, nenek ini sudah. Selain ulun obat, Pipian, supiapian baik, ulun tulak akan PnG haji. Masya Allah, berkat dilujuk eh dirujuk mobil. Desa rempet mobil, nenek tadi alhamdulillah dah tulak ulang haji. Pian mau nyahanda, Mbah Haji, ah punya ada harta tak jangan mobil jangan berlihatkan lagi nyebrang. Insyaallah Allah pihon tapi kada bahaji tulak ke kuburan. <tuk> Bapak, Bapak. <tuk> ah, dah, ya. Kan? Barang karena Allah banyak karena Allah lah lain. Kita hadir kesini mohon urusan kita mendoakan hari kelahirannya Rasulullah. Kalau war dan ini meninggal kita mendapat syafaat Nabi amin ya rabbal alamin. Apalagi sifat Rasulullah tuh bibib. Akhlaknya Nabi ni bah top top top luar biasa. Senanasi kulo kan wahalak wa amwalahum ila makarimil akhlaqis sabqan wa usahum bilmu minnahal man warifqa sebaik-baik manusia akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam kira-kira orang punya baik akhlaknya dipuji Allah kada dipuji Rasulullah kada dipuji Allah kada dipuji Allah kada dipuji Rasulullah kada dipuji karena akhlaknya baik artinya na ba babe hidup ni kada margo marga harus bailmu kada ba ilmu punya ahlaknya baik. Nah, bagus. Ba ilmu tapi ahlaknya kadang baik. Baharut jangan jadi sambetan orang benar eh. Boh itu jur guru jur, postar jur Habib jur. Boh, masya Allah jur orang nyjer. Ilmunya masya Allah alim tapi ahlaknya ada baik. Di ko ya orang. Rasulullah dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Karena apa? Wain nakala ala hulqin azim karena ahlaknya yang mulia. Bojor. Bojor. Itu ngarannya hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu bukan bolang karena kayak kardus aqua kanalnya. Misal karena benar bulangnya, ya, ya, ya. ya ubah malam-lam sorban lima buting di awak bukan net itu. Nentu. Hakikat ilmu yang semujurnya itu karena takut lawan Allah. Ada wanit lawan Allah Subhanahu Wa Taala itu hakikat ilmu yang semucurnya. BAHAMkah dah? Karena kan? <laughs> yang bahamnya, maunya pendelwe tadi. Anak <gurna> bahamnya beracar binaheng. Beulikan <tik> jangan baeran nai. <tik> ba belum biasa aja cara mah bertigaan. Aja nak pulik ka bajuah. Ba mah. Ya lah. Ba hakikat ilmu, makanya jaga diri kita baik-baik, akhlak kita dijaga baik-baik. Ya, <tik> <tik> baik. Baik. Baik. ya, ya kan? Nah, Rasulullah berat. tu napa lagi bab sifatnya? Ya, ya, Rasulullah ya, ya. tu sifatnya bamaaf. <tik> wa yafu anidzdzam bi dzakana fi haqqihi wa Rasulullah tu orangnya bamaaf waktu di kota Taib tuh, urun menyomroh, pasti bawa jebak ke sana tuh kota Taib, di Mekah ya dari dari wadah, dari hotel di Mekah, tuh, paling kurang lebih 40 menit ke sana tulang ke Taib ya kan, Taib, paranya Taib lain lain Taib ya kan, mbah disanalah Rasulullah dilempari kotoran unta diludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap nabi mendoakan orang itu mudah-mudahan orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita nangga itu diludahi orang. Tuh ah, baru berkelahi itu Bang. Ketimpasan doang bujuran ke bagaya. Makanya Muhammad bin Salam berataan. Babah. Ah. Tidak ya, boleh. Kalau kita cinta lawan Nabi, sayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sayangi umatnya Rasulullah, lawan tetangga baik-baik. Itu. Ya, tidakkan Nabi hangi wasabah be. Tapi kalau agamanya Allah Subhanahu Wa Taala diganggu, Nabi kena terima. Ya Kah, agamanya Allah diganggu. Nabi kena terima. Makanya sahabat-sahabat itu rela mati jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah tu pemimpin yang sangat mulia, ya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kita tu mencontoh lawan Rasulullah. Jangan cuma hadir Maulidannya aja, hadir Maulidan. Boleh di sana, boleh ke sini, bermobil sana, Mobil sini. Yang dicari makanannya. Munya kada makanannya pemamai, bah nentu mau undang-undang bis seorang dimakannya kada, jerah ada joanang itu di mana beb, bung Lai dan sekitarnya. Jangan makanan tuh dudik, yang penting tuh ilmu hati dimakan. bukan urusan barut. Biar punya makan itu jagar habis yang makan jagar habis harta yang pian harta yang pian bisi itu jagar pian tinggalkan tapi punya amal ibadah kebaikan keikhlasan hati nah, itu yang akan pian bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala ke itu hidup nih, kenapa nang ngalih nang ngalih apalagi bebinian be ya, bebinian paham bahamba mulai baharidah urusan bebinian ni pian be Urusan makanan be, coba baja biar, karena itu Bina, tiga hari tuntung, umpamanya. Bah, biar tahu kan masjid semalam itu dimulai, Bah, habis ba, ba, ba. tuh bang, guys. Habis tuh bang, hulunya kada makan. Ini siapa apa? Nanti kita itu aja. Madahkan mau undang habib jauh-jauh, maka jalannya rusak. Ya, ongkosnya larang, pulang. Ini kisahnya aja lah. jangan, bapak. Ya, jalannya ini, bambah, panitia nih jalannya rusak beres. pulang jalan <gulau> iya kan ngundang Habib apapun tapi makannya makanan, makanan kita dapatkan dapat dia ada juga anak-anak ya, etak ya, ya, ya, ya. Bapak mana Binian. Binian. Binian mana Bung <gulau> Binian Binyan nih beban urusan makan nomor satu Bujuran, ulur semalam ceramah gimana yuk ringer lagi nah Astagfirullah <gulau> dijangkit <Kir>. merabahan <gulau> ramah dijangkir meraba merabahan umma oh, ibu-ibu di muka ulun, tasnya cagana benar sekali isinya nampak nasi 6 bungkus <laughs> ya Allah ya karim sekong orang 6 bungkus dapat rupanya kalau bininya anaknya itu benam eh, eh, apa lakinya anak-anaknya binanya dibawainya beradaan himbak tas cagana nah, nah, nah, nah, nah. so, so. urusan makan ha. Bermana bebek, bungklay dan sekitarnya, Ya Makan juga ian, tapi itu babi nian, nano jepai itu mendiacara benar aja, diseruan tulak kunah Coba ngetik, buh, punya makan, tiga piring habis, ada empat piring, oleh putu ayam, soto rawon, habis sebir sekung orang ja membuat dicelengan, dua ribu. Bermana bebek, bungklay dan sekitarnya ke 2000 nah di luar tu na. <tuh> nang besar tu na. tuh, nang kipas, nang putih, nang. Nang 2000 apalagi nang kipas itu nang pakai jilbab putih 2000 2000 makan bancang banar tapi itu desaruan, desaruan. undangan undangan mohon ke rumah ulon, ba, nah, ulon paling ketujuh di rumah itu punya ada tamu, ya, ada, babi <laughs> kenapa, bp, <Be, be>, <laughs> babi tuh bayang menyapa tamu di rumah ulon, sulungi makanan aja padahal kada batim mau makannya, bayang derajat wian dia, Babinian babi nian, anda, anda bp samaan bp laki ulon bp no keriwak, bp ulon tuh sudah bp iwak, bp papuyu, boyo, tak ada mau jual bp nya, bp tapi ulon bp ini kan bp boleh pulang, karena ke pasar bp, ini untuk tuh akan kena haruan bp karena mau ulon sangat kan, ulun ini boyo, bp pulang pulang hari-hari bp mana cawe ini larang, bp, wah ini solar. Naik bebek minyak, bayi bebe naik, lebih jadi ulunis serba salah, kenapa tilon laki kayak apa, lebih bengkelnya udahnya Al-Fatihah <tos> <tos> <tos> ya. Ada ya, coba kayak itu <tos> Disuruh makanan, kada mau makannya, kada bunak makanan <tos> Lain pada lakian, mau lakian nih, pendelon makan makannya <tos> Hampir, ah, sama anak kayak apa kita lebih, eh, jamuriga, kurang ajar banget <tos> Makanan di rumah Habib kata guru, makanan bantas, brayt Buhannya lakiannya tuh <tis> gak uyan nah, Apalagi mbak kawan, <tis> mbak habis kawannya tuh kama hantup Ada yang bawa plastik, <tis> plastik ke rumah, mbak apa? Luar dia ulang, plastik, bawa muli tapi minta, mbak dikit, mbak dikit, <tis> mbak kata <tis> bapaknya Mbak apa, <tis> mbak ada <tis> kawan, <tis> mbak ada kawan kira orang, Habib tuh apik, bener aja Kenapa, pernah kejadian gitu semalam rumah brayt? ulu nukar wadah toples di rumah tuh banyak biar kira, -kira lagi itu pas wadah habis ulu tukarakan belanja pulang 200 ribu pemodal ulu tukarakan toples hibang bang. sekalinya hibang toples keesokan harinya datang berbanjar ban dua mobil nang sebuah isi orang tua nang sebuah mobil isinya kakak nakan ya Allah halus-halus buat parastamol gua mah biar mau lima belas ekong ada Lu halus kalau wadah mobil bahar musibah ini nih, nih harus jagadu habis wadah Ulun mau wanti-wanti dah Habis nyata wadah ini dah Ada petahal lagi bang ulun ini Anda disimpuni kita sudah kelihatan Ada nyaman Ada kawai biar dah Nah Masuk ke dalam, belum lagi disuruh untuk kantong place, dibukainya berdoloh dah, Anak-anak babe minta beblah, cerot, sekantong nah sekang nah masuk dari kantong, minta beblah, nah habis gulan ulun, wadah habis lemati ulun ini tamu, karambuk kah, Bersih juga gue nih gue, babak, ayo sedang jam duduk di rumah ulung tamu, habis wadah ulung, 200 ribu modal tadi, habis bersih boleh ke orang ah. memberi ulun duit. duit apa deh salaman, salaman. kesan beri duit, duit. nah Beb belah lagi puluh hati 20.000 lumayan <laughs> selamat buat di kantong lebih <laughs> pada <ada> lagi <laughs> ya, kan? ya nang sikung pulang salaman pulang beri duit 10.000 Alhamdulillah ada lagi dah, ya kan? ada selamat lagi sikung beri duit ulu hati 5.000 kurang ajar benar <laughs> Bar kira, kira Habib itu parkir oh, <gir> ha. kan? Oh lima ribu, lima ribu lambat Sugih, ya kan? Ha, hibak kantong ulun baik, orang ngabulik ulun hitungi duitnya, berapa jumlahnya Bib? Sembilan puluh ribu? <gir> <B> modal dua ratus? <gir> ulun mulai itu baik, tekor, tahu kan? boleh itu sampai w ini masih ada tamu lagi di rumah, ulun koler menyuruhnya wadai. Kalau surungi banyo aja, minum di kampung baru silahan aja Banyu tandon ulun andakki kalau perlu. Menyeruh orang banyu irigasi lu dibukakan. awal kan makan kartu di mah HP lagi. Ah, tapi ini kisah aja lah Tapi ini kisah, kisah, nah, kisah aja tapi bujuran. Itu lah, mbak Bapak tapi itu pun Alhamdulillah kita makan nyaman Alhamdulillah, Alhamdulillah. fabi ayya alai rabbikum hatu kathiban nikmat yang aku lusnahkan ya Allah ya kah Allah berikan kita sehat Alhamdulillah Allah beri kita banyak umur Alhamdulillah selesai gunakan sisa umur yang ada lawan diri kita untuk tegarub Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala berusaha semaksimal mungkin semampu kita yang ya, ya, ya, ya, ada panggilan Allah sholat sholat, sholat di masjid sembahyang ya, ya, tinggalkan gawian, ya, ya, mundak berkahkah itu eh, uai, uai, uai. rumah tangga menyandak ya, berkahkah suruh sembahyang sekeluargaan itu. Nah, sembah sembahyang ya, ya, duduk ya, mengaji menuju, supaya berkah Hidup ini dicari berkahnya. ya pokoknya gak ya, ada ya, ya. berkahnya hidup. Ya, ya. kaya itu kayak itu aja. Ya. ada mau, rumah parah ke masjid gak ada mau. Ada jualan gak itu, pasien kaum lima kali bangga kedatangan Allah wakbang Allah wakbang ya kaum Allah wakbang Allah wakbang melihat ke belakang kerana ada orang ambang pulang kaum Allah wakbang Allah wakbang Allah wakbang Allah wakbang Allah waalaikum warahmatullah wabarakatuh. Akhirnya moyak kaum lah ya bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi, bernyanyi kaum di masjid. Bernyanyi. Baru Oh <tik> aku naccanda. <tik> <tik> <tik> Datangan orang, elah eh, kasih nah kasihnya, ada orkesan orkesan orkesannya. Di mana beb? Be, Be. Bung Lay dan sekitarnya? <tik> <tik> nah, ini masjid kamu orang kaum, kamu orang minga? Alhamdulillah mesinnya bagus dah warna-warni nah. merah kuning hijau di langis yang biru ya <laughs> kan <laughs> walaupun bebas anginnya setruk <tuk> itu ada hidup itu ada hidup, hidup, hidup, hidup juga, juga. karena setruk ya kan Bapak, Bapak. tapi Bapak. Alhamdulillah masjid nyaman Masya Allah nah, sembahyang kadang-kadang ada, duhur kadang-kadang ekong. Ulun tahu biar jauh tahu ya, tahu ya. Tahu tahu ya. ya. rumah barang nah ke masjid kira pernah ada juga merasa kan Bapak <laughs> ah, baguslah. Cinta lawan Allah lah, cinta lawan Nabi lah. sholat aja kita tinggalkan. Hidupnya kada kawan percaya. Jangan sahabat, Imam Haddad dalam kitabnya Naseidiniah. Orang punya kada sembahyang Hidup orang tuh kada kawan deh percaya di sini. Ya nang mau tuh menggawin apa aja digawin halal haram tah kalau tahu lagi. Kenapa sebabnya bib? Hatinya keras, disuruh ibadah koler. Mendengar bunyi bang pura-pura kada mendengar. Ya kah? Allah Allahu akbar, Allahu akbar. Allah -akbar. Bah, bang pulang jar. Ada. Ada nang itu. Kalau sudah sampai panggilan Allah sholat sholat sembahyang di masjid, di Allah, dua rakaat pahalanya berjamaah. Kalau sudah sembahyang lalu jaga, aturan bagus-bagus, bujur-bujur, jadi imam, punya kada tahu bacaan, jangan jadi imam. Punya kada paham, jangan jadi imam. Ini kadang-kadang punya -kadang kada disuruh jadi imam, sarik Mencari masjid lain. ah di mana dimana bebek, sekitarnya sekitarnya Mulu gak tahu lah, belum hafal. Ya, ya. Jadi, pemender, jadi, yang yang jadi, berarti merasa jadi, ya jadi, jadi, jadi, bisa jadi, imam, <tik> ada juga Pak. Kada bisa jadi, jadi, kayak jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, menjambugi masjid, masjid benar-benar, jangan <laughs> ya. ya. ya. ya, jadi imam menyakit itu kadoh sah, <laughs> cari yang biar kekanakan pintar suruhnya jadi imam baik baik. itu, baik pihon punya salah Bisa. ada paham, paham jadi imam dosa, dosa. yang menanggung dosa, dosa, dosa makmum pihon berada, menyamakmumnya banyak sama makmumnya, ya. ya. makmumnya hibak dosa sama masjid, tu pian yang menanggung mambe, emu jur mambe, mam, bukan mam, bapak bayang itu kayak pak ada sakatan yang gitu itu salah ada yang mau ada yang mana ya itu menilmu bikin karena nyuruh kun kauli menyuruh kauli itu wajib didengar yuk ya guru-guru ada paham dia sekalinya guru-guru ya kan Ya, Pak. Kan? Nah, sembahyang yang bujur kayak Bapak, -bap. pena eh, Allah. Allah. Nih, nyamannya ya, Pak. Ya kan? Beri salam tuh. nak terakhir, beri salam tuh Allah. Allah. wabalain lain, <laughs> <laughs> Oh lu nang salah. Beri salam terakhir, berdiri kada salah he. Eh? Kenapa duduk salah? Berdiri terakhir salam tu nak. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babuli pulang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum baboleh kene kepala. Ini kada assalamualaikum warahmatullahi. Allah Nah, ada sah sembahyangnya nah, itu, ya kan? Turun kauling garanya tadi itu, jadi punya sembahyang tuh, tuh. tuh wajib didengar suaranya. Wajib, sholat, sholat, sholat takbir, pamkah <tis> Ada sembahyang pak ini pak. Allah wabarakallahu. Ada juga, yang disikut. <tis> Siapa kan ada tahu juga? Kenapa bakal lahir kan? Sembahyang nggak? Ada, ada Allah ada <laughs> yang mau bilang kang sembahyang ada ya? bilang kang <laughs> <laughs> <laughs> <sau, sau>, <laughs> <kosong>, bilang <ribu> kang wah saus <laughs> saus saus justru nakusong dihibur kang jangan rabit selawar <laughs> <laughs> ya? <laughs> padahal kenapa bebeh kanan batik kanan lawan kiri <laughs> itu antalnya segilan aja <laughs> Sekilan. Ulan. Ulan. Ulan. segilan ular segilan Nah, cuma menyabersembah sembahyang jangan diukuri. Ya, Dia udah paham. paham. Yo buahnya Hadang lu mama, mama mama hadang lu hadang lu kenapa ukuri ukuri ukurinya? <tuk> lah nih orang sembahyang serbu ukuran Ya makanya kenapa belajar? Jangan pindah koler. Ada majlis di kampung Bina tu mengaji tulak majelis yang jauh-jauh, kemana-mana, mana, -mana bandara kan di kampung ada pernah tulak ada jual yang kayak itu, di mana mulai dari sekitarnya, piyan menyadap berapa apa mati, menyapih yang umur, yang bawa pian orang jauh, hahaha, kaya pibig lalu tulak jauh-jauh kemana-mana nah. anu BP orang BP anu jadi anom anu, anu, anu siapa tuhakah menyumpati nabi umpati e, e, e, e. Ah, menjadi menyeluar pada jalannya Rasulullah kado sa diumpati lauja uni min kulitorik waswaf tahuk min kulibaba tidak ada jalan yang bisa kita tempuh oh, terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah jam berapa kalau wasta pembender, ya tolak jauh-jauh majelis kemana-mana di kampung. Karena pernah datang, apa nang dicari? Biar punya ada berapa yang bantu biar siapa punya perlunya kena datang. Waduh guru. Eh Nah datang ada guru nang parak, guru. Ya nang parah, nang mati, nang talakinakan guru parah, usah guru. Orang parah, orang parah, pernah ke majelis parah, nang parah, nang parah, nang parah, nang parah, nang parah, atau nyanyi nang parah, nang parah, nang itu nang pilih-pilih parah, nang parah, nang parah, nang parah, nang parah, nang parah, nang parah, Guru kah siapa kah Nye, Allah, hormati. Jangan kan itu Tetangga tuh wajib dihormati Siapapun wajib dihormati, wajib dihormati. Itu Tapi menjadi luar pada ahlusenah wal jamaah Nah ini pikirkan Hadi dulu Keluarakan ajaran nah, Bapak Ya, kita ni ummat nabi, ummat orang nang muhammati Rasulullah barah selamat dunia akhirat amin. Amin. Itu. E ya lah. Ah. Dah. Saya para ki Rasulullah babe. terakhir habis ni ampihan. Ya, turun uyuh dah. Oh manggah. Kaya ini bangun nyuruh terus, ya kan? Nah, Rasulullah itu kayak apa nabi itu manusia yang paling paling paling paling sederhana hidupnya, luar biasa. Mulia nabi Muhammad SAW saat dalam kandungan ibunya Siti Aminah Nabi Muhammad sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hina <tuhil> baraza sallallahu alaihi wasallam terakhir tah <tuhil> <Ha>? terakhir musim nampihan wa hina sallallahu alaihi wasallam min ummihi baraza rafi'an darfa ila <tuhil> as-sama mukminan bidzalika arfi' lana lahu syarafan ala majdihi was-sama wa kana waqtu maulidi kaun min asyhur syahr rabiul awal wa al-ayami yawm al-itsna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 Tempat lahir dan makamnya haramain dua tempat haram Makkah Madinah. Maka, tempat kelahiran Nabi. Nabi di Madinah, tempat di makam Majasar mulia Nabi Muhammad Wasallam. di mana makamnya Nabi Bebe. di Parak Barak. Sumur Zamzam, -zam. ada sumur Zab. bihiganya. Betapa Sumur Zamzam? Wah, ini diulah orang. Orang. Perpustakaan. orang perpustakaan. Ya, kah? ya kah? Warna, Warna kotak, kotak. Ini. Ini. Ini. warnanya ini. kuning, anum, anum. tuh naga, nang di belakang tanum sedikit warnanya. Sana ya, kah? Itu dalam ada tiga pintu: satu, dua, tiga, nomor tiga, itulah ya, kah? Tempat kelahirannya Nabi Muhammad Salam, selamat belajar. Permonnya, ndak tahu jelasnya kayak ini. Ini dong, loh, loh, loh. Pian, tahulah jam-jam hotel, jam-jam tuh yang ada jamnya. Tahu lah, tahulah, tahulah. Yang anggap tahu, berarti Anda. Ya, kah? ya kah? Pian, Pian, Pian punya keluar dari hotel tuh baik Terus paling 5, 5 meter lah Keluar di hotel tuh 5 meter, meter. meter. Belok kanan baik Belok kanan Terus, terus. ya kah? Terus Paling kena 20 meter Kena belok kiri pulang Belok kiri Terus Cuma melewati pinggir rumah raja Terus Kena ada jembatan Jangan lewat atas Keluar bawah Terus Kena belok sedikit Pian ada cabang loh, ada cabang kayak benang ini nah. nah. Jadi pian belok ke sini, terus sedikit yang ke sini, mau ke sini tuh, ke maklak, makam Setia dijah. Belok kanan, Tenan, sedikit, terus. Tenang. Tenang. ada penutup seng ada perbaikan nano, penuk, penuk. jalan pengemudi, perbaikan jalan. Ya kan? Belok belok kanan sedikit, hanya belok kiri pian. Terus itu tembus ke rentau bujur ya, bapak <tuk> nganga-nganga berarti nggak nyambung sendiri, bapak. Mudahan kita kawasi ya, amin. Mudahan kita panjang umur, amin. Ya, berdoalah Allah Subhanahu Wa Taala, mudahlah Allah panjangkan umur kita. Allah luaskan rezeki kita Allah kabulkan hajat-hajat kita Allah sembuhkan penyakit kita Allah angkat penyakit kita Allah jaga kampung ini amin dan kampung-kampung yang lainnya mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang belum punya keturunan mudah-mudahan diberi keturunan anak yang soleh dan solehah yang bisa membanggakan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fi dunia s.a.w. fila akhidatia s.a.w. wa s.a.w. Kurang lebihnya saja belum sampaikan. Minta maaf, minta minta warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bibnul Al-Hajar. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اللهم صلى <تصفيق> الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أسلام محمد صلاة تغفر بها الدنوخ وتصلح بها القلوب وتتعلم بها المسوف وتلين بها السعوب على آله وصحبه ومن منه اللهم صل على سيدنا محمد الدين بالغلو ودواها وعافيه الدجال وشفاها ونور الابصار وعلى اله وصحبه وسلم الله صل على محمد الكمر الوض في هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود في الدنيا والاخره وعلى اله وصحبه وسلم اللهم إنا نسل الأقوى العفية والمعفاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسلق الختاب والطقاء والعفاف والموت على دين الإسلام اللهم لنا صدق رحمتك موجبة رحمتك وعزان من كل كبير والفوز من الجنة والنجاة من النار اللهم لك لنا دنبا إلا وفرت ولا حمّا إلا فرجت ولا دينا إلا غديت ولا حاجة من حواجد والآخرة هي لك أيضا إلا غديتها برحمتك يا رحمة الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واغنانا عن العذاب النار في فضله سبحان ربك رب العزه